Allah berfirman dalam Al-Quran Dalam surah az zalzalah Jika bumi telah digoncang dengan sekuat-kuat dia Jadi ada kalimat sekali goncangan Itu Zilzal dah bayang. Kalau kalimat Zilzal itu diulang Disebutkan dua kali Maka yang keduanya disebut dengan tawqid, Penguat, penegas kalau sekali disebutkan, misal zilatil sampai di sini, maka itu artinya bangunan yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi jika kalimatnya disebutkan, yang kedua sebagai penegas, baik dalam bentuk kereta kerja, ataupun kata benda misalnya, kata kerjanya zal zalayu zal zil, kata bendanya zil zal, disebutkan yang kedua, itu artinya bukan sekedar yang di atas runtuh ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas saking dahsyatnya gempanya karena itu ayat keduanya berbunyi, setelah Allah menyampaikan idan zul zilatil ardu zil setelah zul zil, zil zal, jadi pertama menghancurkan atas ke bawah, kedua menaikkan yang di bawah ke atas, naik semua Bahkan seperti kapas yang terbang. Ya. Kemudian Wa akhrajatil ardu maka bumi mengeluarkan semua yang dikandung. Tadi yang saya katakan, semua keluar, lompat, lompat ke atas, gunung naik, manusia terbang. Wakalil insanu manaha. maka manusia mulai berkata, apa yang terjadi? Kenapa begini? Nah, ini menandakan bahwa manusia sudah terbiasa pada gempa yang pertama. Dulu saat ada gempa menggoyang yang atas jatuh ke bawah, kita masih merasa heran. Gempa tuh. Sekarang ada gempa satu tempat, dua tempat rasanya seperti biasa. Gempa doa seperti biasa. Sehari dua hari hilang. Nanti akan tiba saat gempa yang paling dahsyat semua berkata. Apa yang terjadi? Hati-hati. Jika Anda sudah terbiasa pada keadaan gempa yang pertama, itu tandanya Anda mesti bermohon kepada Allah untuk diselamatkan pada gempa yang kedua. Tapi poinnya bukan itu Manusia berkata Apa yang terjadi dengan bumi Pada saat itulah Semua tempat yang kita pijak Dia akan menyampaikan kepada Allah Seluruh informasi yang terkait dengan aktivitas kita di dalamnya Kalau anda di kantor Di ruangan itu pernah berbuat amal saleh Saat sendirian anda buka mushaf di atas meja itu Anda bacakan ayat-ayat Allah, maka meja itu akan bersaksi bahwa dia pernah dijadikan sandaran saat Anda membaca Al-Quran. Di sana Anda hamparkan sajadah, di ruangan kecil 3 kali 4 Anda sholat, ada yang boha, ada yang sholat yang lain, ada yang bermunajat, maka bukan hanya sajadahnya, maka mohon maaf, itu lantainya bisa bersaksi, karpetnya bisa bersaksi bahwa Anda pernah berbuat taat di situ. Sebaliknya anda berbuat maksiat di ruangan yang sangat tersembunyi anda kunci pintunya maka semua perangkat maksiat anda akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan tangan anda akan berkata saat mulut dikunci Aliyau menakhdi mu'allad afwa'him watuqal dimuna ayidi himotashhadu arjudhum semua bicara tangan kaki tempat dan sebagainya. kang balas oke okay, simpuri mun dadak di kasadayana khusus ba rumah mudah-mudahan anjana lebetna ka alam